Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti atau mere -map tombol di Joy-Con Nintendo Switch. Jadi mungkin kalau kalian nggak biasa nih dengan tombol back itu adalah B dan tombol accept itu adalah A dan kalian misalnya... Uh, guna Xbox atau PS gitu ya PS yang region Amerika karena kan untuk acceptnya itu adalah X kan jadi ya biar janjian aja gitu semua game gitu kalian bisa gonta-ganti dan ini menurut saya gila banget fitur ini dan kalian pastiin untuk frameworknya harus firmware 10 kalian nggak bisa pakai firmware sebelumnya gitu dan uh, kalian update aja gampang banget untuk Nintendo Switch cuman untuk Nintendo Switch FW nggak tahu juga sih ya untuk uh, update-nya kapan untuk yang 10 dan uh, kalian cukup ke sistem settings gitu ya, untuk uh, menggantinya dan kalian cukup ke controller controller dan sensor dan kalian cukup ganti change button mapping gitu kalian cukup pencet uh, yang bulat itu dan ini bagusnya ini bisa kalian ganti sesuka hati kalian kalian misalnya nih tombol R gitu tombol R ini kan kayak uh, tombol R di Nintendo Switch itu adalah tombol R3 untuk di PS kan kalian bisa ganti ke tombol yang nggak pernah kalian pakai. Misalnya tombol r ketiga ini kalian misalnya ganti ke Y gitu, misalnya misalnya ya. Misalnya kalian ganti ke Y atau mungkin misalnya di sini kita akan ganti gitu ya, misalnya kayak gini gitu kan. dan nah, misalnya di sini kita akan ganti dari B gitu ya, dari B uh, ke A gitu, ya kan? Dari B ke A, dari B ke A dan dari A ke B gitu ya, contohnya kayak gitu. Jadi uh, untuk ininya kalian bisa pencet back gitu ya misalnya nih, kita akan pencet dan gitu sini kita akan oke. Okay. Kalian juga bisa melihat di sini walaupun uh, di sini untuk tombolnya gitu ya kalian bisa melihat juga yang di bawah ini enggak ganti gitu ya dari B tetap B gitu dan yang A tetap A gitu dan itu menurut saya ngeselin juga sih karena uh, bingung aja kalau kalian nggak biasa gitu dan ini jujur PS sama Xbox harus ada sih fitur kayak gini Fitur kayak gini harus ada sih. Dan kayak mungkin di sini kita akan save mapping aja gitu, save mapping. Dan setelah itu kalian udah bisa gitu ke save mappingnya. Dan uh, di sini misalnya untuk uh, L, misalnya karena mungkin karena ia bisa dibilang uh, Joyconnya ini agak sedikit rapuh ya untuk Nintendo Switch. Jadi kalian bisa ganti misalnya untuk yang L ini. L, misalnya yang L ini ke tombol yang kalian mau gitu. Uh, tombol yang kalian mau misalnya L ini gitu ya kita akan change dan L yang L ini itu L yang ini gitu kan. sini kita akan ganti ke min misalnya atau mungkin kita akan matiin gitu. Dan ini jujur menurut saya ini gila banget sih fitur ini karena ini bisa untuk speedrun dan ini bisa mempermudah game yang mau kalian mainin misalnya kayak Zelda, ada satu glitch yang harus pakai uh, left stick press gitu atau mungkin L gitu, L button, tapi bukan L yang uh, dari ini bukan dari yang Joycon yang pakai telunjuk tapi pakai yang jempol ya, pakai yang uh, analog gitu. Jadi ini adalah L3 kalau di PS dan ini bisa kalian ganti misalnya ke capture button. Karena kalian misalnya nggak pakai capture buttonnya Dan kalian bisa uh, pakai glitch itu dengan mudah banget gitu. Kalian bisa ganti tombolnya ke capture button. Dan itu menurut saya gila banget sih ini fitur ini. Sangat-sangat sangat bermanfaat banget. Untuk kalian yang mau main game kasual atau mungkin hardcore pun. Ini bakal manfaat banget gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih. Untuk videonya kalian cukup uh, back aja. Kalau mungkin udah. Eh saya bukan back ya tadi ya. Ini saya kepencet juga karena saya... Uh, Uh, tadi ini apa Saya ngeliat tombol itu Back itu B gitu Padahal back itu adalah A gitu Karena tadi saya udah ini kan Udah setting juga gitu Nah kalau udah kesini dan kalian udah misalnya Mengganti tombolnya atau di remap gitu Kalian cukup Klik aja yang save mapping dan setelah di save mapping udah gitu kalian udah bisa main dan kalian udah bisa uh, menggunakan fitur yang mau kalian pakai gitu untuk di suatu game atau mungkin di konsol. Dan uh, di PS pun ada fitur ini cuman kalau di game misalnya di game yang fiturnya itu misalnya untuk uh, PS saya kan regionnya Asia kan kalau Asia itu untuk selectnya itu adalah menggunakan circle button atau mungkin ya tombol bulat lah ya itu kalau di gamenya tombolnya bulat dan saya misalnya ganti nih ke X gitu itu tetap aja, harus tetap bulat gitu untuk mencet uh, selectnya walaupun saya udah ganti ke X di settingnya ya untuk setting di PS nya jadi ya kalau menurut saya sih di PS gak guna-guna amat karena itu cuman select di home aja gitu kayak cuman di ini aja, cuman hmm. di sini doang untuk yang ganti antara bulat atau si atau mungkin kalau kalian uh, cari di store mungkin ya contohnya kayak gitu aja dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya. untuk videonya, kayaknya sih daripada tutorialnya lebih banyak ngobrolnya sih ya. Lebih ngebandingin sama yang PS juga sih, ya. tapi uh, memang sih jujur menurut saya harusnya ada juga sih di PS, di fitur yang kayak gini Karena ya bermanfaat banget jujur untuk uh, gamenya, atau mungkin kalau gamenya tuh kan kadang-kadang contohnya For Honor ya Yang bilang bahwa For Honor itu kebanyakan orang yang bilang itu Katanya lagi nggak enak gitu. Jadi kalian bisa remap sesuka hati kalian. Seenaknya kalian gitu ya. Seenaknya gimana gitu. Tergantung dari playstyle kalian. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Dan mohon maaf banget kayaknya kebanyakan ngobrolnya. Dan thanks for watching. Bye-bye.